tidak banyak basa-basi, kita langsung ke topik videonya. Oke, kita langsung ke topik. Ramalannya yaitu ramalan asmara cowok Virgo. Seperti yang kita ketahui, cowok Virgo itu berada di angka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Untuk cowok Virgo cowok Virgo dikategorikan orang yang kehausan kasih sayang ataupun sangat merindukan kasih sayang dan pengertian dari seorang pasangan dan dapat dikategorikan juga cowok Virgo sangat-sangat butuh yang namanya pasangan karena tanpa pasangan cowok Virgo tidak ada apa-apanya di dalam dirinya dan merasa sangat kesetia tipikal cowok Virgo orangnya sangat romantis dan pandai merangkai kata-kata untuk membuat pasangan semakin lulu dan semakin perhatian kepada dirinya dan cowok Virgo juga, mampu membuat seseorang yang belum menjadi pasangan akan jatuh hati ataupun melirik kepada dirinya dan menjadi betah terhadap cowok Virgo. Buat kamu yang punya pasangan cowok Virgo, harap jaga baik-baik karena kata-kata cowok Virgo sangat ampuh dan sangat mendapatkan respon positif dari wanita manapun yang masuk pasangannya sendiri. Untuk pasangan yang cocok dengan cowok Virgo itu adalah cewek yang berzodiak Scorpio. Dikarenakan Cewek Scorpio orang yang sangat ramai Ataupun komunikasi sangat bagus Dan cewek Scorpio tidak jarang Untuk mengajak ngomong Dalam hal mengungkit masa lalu Kepada cowok Virgo Jadi dalam hal ini Sebelum cowok Virgo merangkai kata-kata Untuk merayu maka cewek Scorpio Akan terlebih dahulu Memulai pembicaraan dengan membahas Masa lalu-masa lalu mereka berdua Cewek Scorpio sangat cocok Di intensitas angka 90% bertahan sampai kakek nenek dan sebaliknya pasangan yang tidak cocok untuk cowok bergokan adalah cewek yang bersodiak vices dikarenakan juga bises orangnya termasuk juga romantis namun dia tidak suka dengan tipikal orang yang banyak basa basi ataupun cowok yang banyak basa basi dan di dalam hati memiliki keinginan tersendiri Cewek Pisces akan secara belak-belakan mengatakan kepada cowok Virgo bahwasanya cewek Pisces tidak menyukai cowok Virgo di intensitas mereka bertahan itu di angka 7% sampai kakek nenek disifat asmara cowok Virgo, cowok Virgo orangnya romantis, suka merayu dengan merangkai kata-kata yang sangat membuat pasangan terjatuh ataupun terbuai ke dalam pelukan seorang cowok Virgo Pasangan cowok Virgo akan merasa nyaman bila didekat cowok Virgo dan betah bila berada di samping cowok Virgo Di karakter asmara cowok Virgo karakternya sangat romantis dan sangat pandai merangkai kata-kata dengan tujuan untuk merayu pasangan dan membuat luluh hati seorang wanita Namun jangan salah di dalam satu sisi cowok Virgo juga sangat suka memanfaatkan kelalaian dari seorang wanita Tipikal asmara cowok Virgo dikategorikan romantis dikategorikan banyak bicara namun kamu jangan salah jangan terbuai dengan omongan cowok Virgo karena di satu sisi cowok Virgo mempunyai maksud dan tujuan tertentu dalam sebuah hubungan asmara cowok Virgo juga tidak jarang untuk memanfaatkan pasangannya sendiri dan merauh keuntungan dari pasangan di warna aura asmara cowok Virgo itu ada di warna pink dan kuning menandakan romantis atau keharmonisan sebuah hubungan yang dilandasi dengan uraian kata-kata yang diutarakan kepada pasangan sehingga membuat pasangan terbuai dan terlena di warna kuning itu menandakan cowok Virgo juga orangnya mudah cemburu dan sangat mudah cemburu apabila menemukan pasangan sedang berkomunikasi dengan orang lain cowok Virgo juga akan menanyakan itu semua secara detail dengan membuatkan atau menindir dengan kata-kata yang dirangkai oleh cowok Virgo sendiri dan di angka asmara cowok Virgo itu berada di angka 17, 30, 40, dan 60. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan asmara cowok Virgo. Semoga bermanfaat. Ingat, tinggalkan like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Agar yang lain juga tahu informasi ramalan cowok Virgo. Akhir kata saya ucapkan wassalam.